G. Halo Ya jadi pengen main Roblox nih ya Jangan yang itu ayo Seru? Ya. Enggak jangan enggak mau Rainbow Friend lagi mau Jangan oh. ah gak mau Rainbow Friend. Apaan sih ya Kayak SCP gitu Apa ya Tapi kayak lari-larian kejar-kejaran gitu Ya tapi jangan survive the killer juga Ya yeah, ini yeah. lagi ketik SCP aja SCP. Nih, ayo lagi cari lagi lagi cari aksesoris. SCP ya, oh, SCP, SCP. Cepetan, cepetan. Adanya yang ini. Tuh, SCP yang patung sama yang badan putih. Udah itu doang. Kayaknya jangan SCP dah, apa ya namanya ya? Gimana sih? Yang horor gitulah, apa ya? Put, ada Edward. Ini nih. Mana? rock Bagus. Ya bagus. Ya udah, no join. Join, cepetan-cepetan. Tapi ini katanya umur 9 tahun ke atas ya, apa apa? No, udah lebih yo, yo yo aja umurnya yang kurang. Ya apa-apa deh. Lagi nyum. Cepetan-cepetan. Slowly. Si udah eh. masuk ya. ateh, Rogi yeah. join, ini you know join ya? ya, yeah. lama? enggak sih. ini terus dari tadi, Memuat terus, udah Avan, coba le, coba le. Udah. udah mulai. Ya iya benar error. nah no join ulang dah. Ya udah ya tungguin orang ini punya lobby. Jadi ya ya tunggu di lobinya ya. Ya udah ya ya tungguin dah di lobby. Kagara gak sih? Enggak. Di mana-mana sih itu tuh? Di ruangan pakai tau tahun. No. mereka semua kegerahan. Aduh gitu. Ya ini reconnect. Nyak eh, enggak iyonya ini. Kenapa? Enggak enggak apa-apa. Tungguin aja, tungguin. Kok oh, jadi gini? Iya, makanya Nono juga bingung. Kok oh, jadi nyelek, nih ya? Eh, udah. Udah ya. Ya, jangan main ini deh. Jangan main ini, Nono nggak bisa. Oke. Okay. Atau enggak? Momo friend. Angger oh, Momo friend. Ini aja nih, ini nih, ini ya, ini nih, nih, nih, nih, nih, ini nih, ini nih, ini nih, nih, nih, ya kan Eh tarik tadi. Eh maksudnya kan jebakan okay. iho. Oke. udah Ayo, nol no ke sini ya. Belum, belum. Abai. Hei. Abai Ayo, no. ayo. Ya. Oh, lari, lari, lari. Jangan, jangan situ dulu, yuk. Ya. Kayak gitu. Ya, Ono enggak ada bomb. Enggak berani. Ayo, Berani. Ada ya, ada berani. Tuh, ini mah no jebakannya, no. Wah, iya itu jebakannya. Kita pering orang, no. Enggak, yeah. jangan. kasihan kasihan. Kita cari aja musuhnya. Kita cari monster. Nyalakan. Apa itu tadi? Ketika kita tidak akan memulai, kita langsung balik ke jebakan kita, ya, no. jebakannya dulu, ya. kah? Rika. Duh. Uyuh. Oh, Nonggo. Ya no. Bang no, mau. Ada bocah Lagi nyari kita berpencar. Yes, ya, Kalau oh, enggak kita enggak eh, enggak Ini apa tuh namanya? Kita cek dulu ini 25, eh, 25 r Ya, yep, bener oh. pintu tahu pintu. yang mana? tahu dek sempit. dek oh, iya. luas. sempit. ya. Itu harus main yang mana? ini nih. Don. Iya. kamu ninya. kamu ninya. <laughs> tower. mau Kau, ini ini. dong nggak mau apa ya nama gamenya yang seru action main hide and sit you know. udah lama yuk gimana adventure gak mau nyari and... yang apa tuh survival eh, ini aja yuk natural disaster oh. ini kan udah lama nggak dimainin ya abis itu game itu kan no gak baterainya yuk mana mana tuh baterainya tuh mana tinggal setengah mana baterainya di atas Tungguin belan, belan, belan. Tungguin dulu, tungguin. Oh, ini aja lah yang masuk. enggak, tungguin, tungguin, tungguin. Kembali keluar? Enggak. Tuh, berarti daya cerita masuk. Entar cepetan, entar kita keburu entar, entar nonton keburu mulai. Iya, join. cepetan. Ya Allah, cepetan ya Allah. Tanjuk tangan, iya, oh, ya, ya, body. Oh, jadi, maksudnya, baru-baru, gak bisa lah. Kan, harus joining server dulu, nah, harus masuk server dulu. Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah datang, udah, udah, udah, datang. udah, di bawah. Gimana? udah, kita udah, udah, yuk, udah, udah, ah, udah, no, udah, mau malas. Oke. udah, udah, gua oh enggak enggak mau kenapa enggak mau enggak masuk sih lah kok ngelek aduh apa karena tadi di bawah ya? ya nungguin dah, Udah, ada aja. Tsunami Nenek ini apa ya? ya? Tsunami bukan. Rencananya apa ya? Hati-hati ya tuh tuh, tuh tuh Aku sih maunya. Tuh tsunami tuh. tsunami. Ya tsunami. Enggak gunung berapi. Oh iya, ini kan gunung berapi ya? Iya, yeah, iya, yeah. nah di gunung berapi, ya. Halo, iya. Ya Ih. coba lompat lagi. Coba lompat lagi. Emang konong enggak, oh iya, oh, yeah. tapi no kena lava, kayaknya deh yeah, oh, yeah, siapa iya, nih yang selamat nih iya, cepetan, cepetan. bu ya. oh, ini dong buin mana sih? kelautan dulu baru bisa. Oh iya, kau nggak ada nama ya itu? Oh, mati mati ya? gara-gara kena lava bisa lah ternyata lihat lautan dulu baru kata nah baru tahu hmm. nah, lava bentuknya kotak hanya itu bentuk lava oke okay, next map safety second please aku mau tsunami ya aku seperti kok yang mau masuk nah, benda -benda. ini tsunami tsunami tsunami mau tsunami mau apa kayak don't care nama mau lompat. Oh, ah. Eh? Oh, bisa? Ayo kurang. Oh susah, no. Wah, Nami. susah Wah. banget sih. Nami. Halo oh, terus pencet ini maju. Iya, awas ya awas. Nanti harus shower bawah. di bawah bawah. Dibawah, bawah, bawah bawah bawah bawah bawah. Oh enggak di sini Wah. Wah. Nah, kita kita kendaraan ya, kita ngumpul di kendaraan. Nih, sudah wah kok kena sih no? kendaraannya nggak hancur ini kok oh, hancur ah oh, susah enggak sih masalsa no, diem aja di gedung gara-gara iyo nih gara-gara iyo sih gara-gara iyo tau ga Hmm. nggak tinggal nunggu anda ini di bumi. Di bumi. di bumi di bumi itu kan betul di bumi di bumi harusnya nolatnya ke atas ya Kasih nggak nungguinnya, orang oh, nunggu. Dua orang, bos. Nggak gampang. Gampang ya, kalau tahu cara nghindar ngindarinya. Ya doang masuk cepetan. Suka sih ya. Jadi kalau kan tsunami itu kan cuman ini, enggak terlalu sini. Neng nggak terlalu suka Karena dengan virus. ini memang enggak tahu sepeda duk dengan virus <tuk> itu oh, no, no, no ternyata no, kita bisa, no, ternyata kita bisa jadi itu no, tanan no, mau no. gak? prison gak mau, no, malas mudah oh, no, ikutin yuk ini <laughs> apaan ini? dalam <laughs> bangunan, no huh? dalam bangunan dalam bangunan paling aman iyalah, aku tahu juga tahu dalam bangunan paling aman tapi nomor tahu ini bah. masuk masuk masuk ini angin nih angin-angin tornado nah bener tornado paling bawah biasanya yang paling aman sih masih train stay indoor memang karena gak sih asam di asam Tentu sih paling buat paling aman Untuk Raya apa Bukan, asam itu bukan bukan racun Asam itu yang ada di lambung Jadi kayak satu lambung Isi lambung itu Air-airnya lambung itu jadi hujan Wow nggak percaya, ya ya hujan sama memang gampang apa Astor pentas stick master log apa itu? Oh itu buat buat anak kemenangan kita, uh, Iya sih sebelumnya udah dapat, makanya yang orang nggak. No masih ngeleng, nggak mau balik. Ini kenapa ini? Sama. Oh, Kok langsung gini? Langsung telepon dong. Lah kenapa kenapa panik penjara lagi? Lah, mana natal? Tsunami dong, please. Tsunami kah? Tsunami ke Kata seruin, ya no ya jaga, jaga? Prison me panic. Iya, no langsung ini. Darah no padahal belum full. Kok bisa sih? No, dan selamat. Langsung ke sini kali. Mungkin map yang sama, terus orang yang menang. Mungkin langsung ke sini apa? Kau tsunami, kau tsunami di sini sih. Wah, kayak lomba tinggi. Apa? Wah, kayak lomba tinggi coba-coba. Tanda Oh, oh kayak lomba tinggi. Iya, oh, sudah lah. Enggak ini, ada petir yang lebar. Ya udah guys, itu untuk video kali ini jangan lupa untuk comment, like dan dan juga subscribe video ini Kita akan bertemu di video selanjutnya Dadah